Hanya doa persahabatan yang kita berikan untuk Leslar, semoga rumah tangganya kembali rukun, kembali bahagia, dan kembali bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Perhatikan juga kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rosa. Cepat kembali ya Leslar, kami rindu, bingung weekend mau ngapain, biasanya gubuk-gubuk vitamin. Wah, Masya Allah banget ya, hanya doa yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya Dari akun Hussaini Anskor Hasan 08 mengatakan Dan pada saat tanggal itu, waktu itu benar-benar di hati rasanya campur aduk sampai nggak nafsu makan Dan Alhamdulillah sekarang semuanya membaik Udah deh itu cukup yang pertama dan terakhir kalinya hati kita diobok-obok Untuk sekarang kita hanya bisa saling mendoakan mereka agar menjadi lebih baik lagi untuk keduanya. Amin. Hanya mendoakan yang terbaik ya untuk rumah tangga Leslar. Semoga rukun dan bahagia kembali. Kemudian juga persahabat kita simak di tentang Fatih. Di sini ada kabar yang lagi heboh banget persahabat ya. Satria muliat ini tiba-tiba labrak Indra Tarigan sebagai kuasa hukum Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan. Satria persahabatia ya. ini tentunya melabrak langsung di Polres Jakarta Selatan persahabatnya melabrak Indra tarigan mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa dan semoga persahabat ya, Rizky rezeki pun selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin kita lihat juga persahabat di postingan Bang Dery Bang Dery pun ini mengunggah sebuah postingan kalimat panjang semalam di situ dituliskan Mumpung gue belum sampai tempat acara mau party. Oke, okay, gue mau ngomong dikit deh. Hai, kamu Satria, orang kaya anak bangsawan. Gue tunggu lu ketemu gue. Gue pengen coba anak bangsawan sama anak rakyat biasa. Menang siapa? Lu atau gue? Itu tantangan dari Bang Dery untuk Satria, persahabat ya. Sekali lagi kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga Leslar dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian berikutnya disimak juga diunggah di guest-nya Kak Syahid. Mengunggah sebuah postingan momen kebersamaan Leicester Entertainment team bersahabatnya. Masya Allah, kita semua juga sangat merindukan momen-momen ini. Merindukan vlog-vlognya Leicester Entertainment. Berharap banget ya LE kembali bangkit dengan wajah yang baru. Kita simak juga kalimat yang diunggah oleh Kak Rangga Syahid. Terima kasih udah support selama kita sebagai karyawan di LE ya sukses juga buat kalian. Sehat selalu ya guys. See you on top. Masya Allah Mudah-mudahan hubungan mereka juga dengan Leslar tentunya tetap baik-baik saja. Kemudian juga persahabat kita simak di sini ada sebuah kata-kata yang sangat tentunya menyentuh sekali, kata-kata mutiara. Kalau hati sudah didahului kebencian, maka yang terlihat pasti selalu salah, sekalipun sejujur apapun dan kau tak akan dipandang baik olehnya Dan kalaupun hati didahului keikhlasan dan rasa cinta Maka seburuk apapun dirimu Pasti akan selalu dimaafkan dan dimengerti Itulah perbedaan hati yang tulus penuh cinta Dan hati yang didasari ketidaksukaan dan kebencian Ini menunjukkan hati seorang Lesti Kejora Dari awal bersahabatnya itu penuh dengan cinta, dengan keikhlasan Sehingga Bunda Leslie Kejora mampu memaafkan kesalahan sang suami Ini luar biasa per Semoga Lesler selalu menjadi contoh untuk kita semuanya Tentunya contoh baik per Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di siang hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesley Fatih Update yang akan terus mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Ini dulu informasi, di siang ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bindu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.